apa-apapun ya kan ha, syaitan tu tak nampak tapi dia bertempat tinggal di sekeliling kita Allahu akbar bagaimana supaya istilahnya syaitan itu tidak tinggal di sekeliling kita ya kan apa yang harus dilakukan oleh kita jom kita simak pembahasan daripada Ustaz Bardilisha Alaudin ini nih. let's go dia Jangan lupa guys subscribe memang di lokasi dia ni kita pernah bincangkan dalam hadis ini disebut syaitan duduk di tengah laut Kata Syekh Abu Nasir Muhammad bin Abdullah al-Imam. Dia ni ulama di Yaman. Dia mengatakan dia ada buat satu kitab tentang di mana tempat tinggal syaitan. Ini hati-hati. Kata dia syaitan ini, dia ada beberapa tempat dia menginap. Dan kita kena minta perlindungan dengan Allah lebihlah bila berada di tempat-tempat ini. Pertamanya, di laut. Okay. Inna arsyah al bahari. Faya ba'athu sarayahu Fayaftinu nan nasi Hadis Muslim Sesungguhnya Iblis Dia meletakkan singgah sana istananya Di laut Dalam riwayat lain Di atas air Dan okay. dia mengutus pasukannya Ke tanah daratan Daripada laut Untuk menggoda manusia Jadi bila nak pergi ke laut mencuti sekolah dekat Jangan galak sangat Tu sajalah Yang kedua Tempat tinggal setan Kandang unta Hadis daripada Abdullah bin Mughaffal, "Solu <Sessizuk> Hadis Ibnu Ahmad. kamu di kandang kambing, mana boleh semayang di kandang kambing, tapi jangan semayang di kandang unta, Nabi bersabda. Kerana sesungguhnya di situ ada syaitan. Sebab itu jarang kita dengar ada penyakit berpunca pada kambing, jarang. Tapi kalau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, Muscovy itu memang daripada unta, betul? Jadi, okay. ambil gambar sajalah, jangan duduk dengan unta. Yang ketiga, kat mana syaitan duduk? Ha, ini paling masyohah, tandas. tandas. Tanda. Sebab itu Nabi SAW, kalau masuk tandas, doanya luar biasa panjang. Macam doa lepas mayang. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid-dunya wad-din wa ahli wa mali. Ma Allahumma stur 'aurati wa amini wara'ati. Panjang doanya. Kalau kita tak dan nak baca doa sepanjang itu. Nabi doa, ya Allah, aku mohon padamu berilah maaf, berilah kecatkaan, selamatkan aku, berjauhkan aku, tutup aurat aku, jauhkan daripada jaga aku dari depan, aku wahfidz min baini yaday wa min khalfi min yamini wa an wa min qudami wa khalfi wa a'udzu bika. Panjang doa nya. Sebab apa? Bila air atau tandas itu Melubuk syaitan tu, Bagi kita hak, Dah tak daya nak menahan Baca je lah yang pendek Doa yang paling terkenal Allahumma ini A'udzubika minal khubsi wal khaba'is Ya Allah jauhkan aku Daripada syaitan jantan dan syaitan mentina Maknanya di tandas laki-laki Ada syaitan mentina Tandas perempuan ada syaitan jantan Doa sahajalah Dia dua tu tak ada Memang ada Sebab itu, macam saya pernah cerita, orang jatuh helikopter, belum tentu mati. Jatuh bilik air, beramai mati. Bila air ni bukan benda tempat main. Allah. Setan memang duduk di dalam bilik air rumah kita. Atas dalam rumah kita pun, kalau tak dibacakan bacaan-bacaan, tu memang setan jin memang banyak. Sehingga Nabi mengajar satu rumah baina a'yunil jin, wa aurati bani adam idza wadaa ahlum saubahu ay yaqul bismillah hadis riwayat al-mutabarrani kata anah bin malik An nabi pesan penutup mata jin atau yang membutakan mata jin ketika anak adam membuka auratnya adalah ketika dia membaca bismillah jadi bila tuan-tuan perempuan buka aurat di rumah tukar pakaian nak mandi nak buat kerja di dapur tukar saja pakaian Bismillah. Bismillah. Butakan mata makhluk-makhluk haluh yang ada di dalam rumah kita. Puan-puan lah elok baca. Tuan-tuan tak baca, tak apa. Tuan-tuan kalau jin tu tengok memang buta dah mata. Dia <coughs> menengok, menyesal dia melengok. Itu yang ketiga. Yang keempat, tempat tinggal setan, perkuburan. Ah, perkuburan. perkuburan. Hadis daripada Abu Sayyid al-Khudri. Al-ardu kulluha masjidun illa al-makbara wal-hammam. Semua permukaan bumi boleh dijadikan tempat semayang kecuali dua Satu bilik mandi atau tandas yang kedua kubur Maka tamsilah yang daripada hadis ni kata ulama' Kubur juga adalah tempat duduknya setan-setan Tapi -setan. kita tak sebut setan kita sebut hantu pocong, pontianak begitulah ah, okay. Yang kelima tempat setan duduk tempat kosong tempat kosong. Hadis yang persauban la taskunil kufura fa kufuri ka sakinal Jangan kamu tinggal di tempat yang kosong yang jauh daripada orang. Sebab tempat tinggal yang kosong dan jauh daripada orang itu sama saja kamu tinggal di kawasan kubur kata Nabi, hadis Bukhari. Baik tu kalau nak buat rumah lepas pencen, jangan jauh daripada orang. Jauh duduk minta tanah, tempat mana minta Sebab bila terlampau jauh pada orang, sama macam duduk tanah hubung, kata Nabi. Maksudnya ada hantu, setan, apa semua Ah, oh, Ya, betul, betul. Termasuklah juga tempat kosong, hotel, shelet, resort. Minggu depan ramai nak pergi melancong. Dah tempoh duduk tepi laut atas. Semua ada jemalang. Melaka itu jemalang bukit, malam tanah, air mambang tanah, mambang air, mambang api. Semua ada mambang. Bilik itu bukannya fully occupied tiap-tiap tahun. Jadinya kadang tinggal lama duduk. buat anak kecil bukan tak lagi bacalah belum dapat tu baca wasaq bila nak lari setan. ah betul yang keenam Setan ni kata para ulama duduk di celah-celah bukit hadis daripada ibnu sirjis ah. anna rasulullah nahah an yubala fil fil juhri nabi melarang buai di tempat lubang-lubang uh, pada bukit okey maka Orang tanya kepada Qatadah, "Ma yukrahu minal baul fil hujri?" Afil Zuhri, "Kenapa tak boleh buang air di situ?" Kata Qatadah, "Karna yuqalu innaha maskanul jin." Hadis riwayat Ahmad. Bab nabi pernah sebut, di situlah tempat tinggal jin dan juga setan Jadi oh, kalau betul. nak naik Bukit Pelindung pun minta pelindungan dengan Allah juga. <laughs> Nama di Bukit Pelindung, kena minta pelindungan dengan Allah. Mana lagi setan dulu Pasoh, Pasoh banyak saya Jangan geng-geng -gen Pasoh marah pulak kawan ini baca hadis saja. <laughs> hadis perdasan Salman La takunanna inna inna st inna statata st st st awalamaya dhuqulusuk. Janganlah kau menjadi orang pertama yang masuk ke Pasoh. Kata Nabi. Kalau kau mampu, inna statoh Kalau mampu, jangan jadi orang pertama masuk di Pasar Sebagai pelanggan lah, malam ni aku kau Kena masuk pagi. Sebagai pelanggan, jangan jadi orang pertama. Mana supermarket tu buka pukul 10.945 tunggu dah semangat betul beli roti je. Jangan jadi orang pertama. Wala akhiru mayukhraju minha dan jangan jadi orang paling last kali keluar daripada pasar. Fa innaha ma'rakatusyaitan wa biha yamsibu raytahu. Hadis Muslim. Kenapa Nabi tak beri paling awal datang pasar paling last balik pasar? Kerana pasar itu adalah ma'rakatusyaitan, tempat syaitan bergaduh. Situ tempat dia berperang. Dia punya tempat wrestling dia. Wa biha yam sibu raytuh. Dan di sanalah setiap syaitan ni dia pacak bendera dia. Allah. Sebab itu Tuhan tak suka pasar. Ahabul bilad ila masajiduha wa abghadul bilad ila Allah Hadis Muslim. Kata Nabi tempat yang paling Tuhan suka masjid. Yang kita sedang berada dah sekarang dan Tuhan paling tak suka pasar. Bukan dia tak suka orang meniaga pasar. Tak, kerana pasar itu tempat setan. Bukan sebab orang meniaga, tempat setan. Sebab itu orang meniaga, orang yang membeli-beli, kena berdoa bila masuk pasar. Terutama puan-puan. Ya. Doa supaya istiqamah, tetap setia pada yang satu. Nak beli satu barang, cukuplah balik. Jangan nak tergoda-goda lagi nak beli, -beli itu, nak beli ini. Ngar Doa kepada Allah. Betul, itu tuan-tuan pun kena kawan, takut digoda syaitan Itu kalau lagi Eskosmo, Megamore, Contemplate Kita banyak tengok pasangan suami-isteri romantik jalan pegang tangan Kenapa pegang tangan? Kalau suami tak pegang, huh, isteri itu rata sampai tingkat atas, bawah habis <laughs> lagi Itu kena pegang semua, bukannya romantik Syaitan banyak Maru pulak kan menegar, baca hadis ke mana dan yang terakhir kata ulama Setan ni dia duduk di Lawon-lawon jalan-jalan ni Banyak setan sebenarnya Sebab itu Nabi pesan kepada Jabir oh. Iza kana junhul layli Fakuffu sibiyanakum Fa innal jin intisyaron Wa hafzatan wa atfi'ul Masabih indal ruqad Fa innal fuwaisiqah Rubba majtara Rubba majtaratil fatilata Fa ahraqat ahlal baiti." Nabi pesan, ni pesan untuk kita juga lah Bila masuk waktu malam Cegahlah anak-anak kamu daripada keluar Kerana ketika itu jin sedang berkeliaran Dan dia akan mencolik mana-mana budak-budak yang dia suka Matikan lampu ketika tidur Kerana sesungguhnya benda-benda fasik Itu kadang-kadang menarik sumbu lampu ...sehingga membakar penghuni rumah tersebut. Hadis Allah. Bukhari Muslim. Ini lampu zaman dululah. Tapi Allah. lebih kurang kita juga lah. Kalau cah telefon ke, pakai lampu, pakai extension wire panjang sangat. Elok tutup lah. Suih-suih nak tidur takut. Berlakunya... ...lita pintas dan macam-macam lagi. Ini hadis Bukhari Muslim. Allahumma sallallahu ala sallam Muhammad dan selesai videonya guys. Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Badlisha ala Uddin, ya kan... Sama uh, dengan orang-orang terdahulu guys Pernah nggak sih istilahnya teman-teman sekalian yang lahir di tahun ya, 80-an ya kan Tahun 70-an atau 90-an itu pasti ya nenek-nenek kita juga bercakap macam tuh ya kan kebar jadi kalau orang-orang dahulu itu Orang-orang yang istilahnya nenek kita, kakek kita, uyut kita Macam itu kan Nah beliau itu sudah pernah mengaji Tahu hadisnya Tapi yang disampaikan bukan hadis Tapi malah hal-hal yang simpel Eh ini nggak boleh ya jadi apa ya Dan sebagai anak kita itu Sebagai cucu juga mengikuti Yang tidak dibolehkan oleh kakek kita uyut kita seperti itu Macam dah malam Eh tak boleh keluar malam-malam lah Duduk kakak bilik kan Macam tu kan ha, Lepas tu kalau tidur ah, matikan lampu lah Macam tu eh? Semua yang dicakap oleh usaha Batlishah Berdasarkan hadis ya, Kakek kita, nenek kita Menyampaikan pesan kepada kita Itu tanpa istilahnya menyebutkan hadisnya hanya menyebutkan saja yang tak boleh tak boleh tak boleh ha macam betul lah ah pernah dengar kan ah masa orang-orang tua-tua dulu dia cakap macam tu kan dan kita pun ikutlah macam tu ah Allahu akbar memang terbaik ya orang-orang dahulu tu dia menyampaikan hadis menyampaikan pesan Rasulullah dengan sangat sederhana dan sekarang, sikit-sikit ada yang cakap, mana dalil, mana dalil. Ha, kalau orang-orang dulu ditanya macam tu, macam mana dia akan jawab macam tu kan. Ha, kita, MasyaAllah ya. Allah Subhanahu SWT bagi hidayah bagi kita. Allah Subhanahu SWT bagi ilmu bagi kita ya kan. Melalui Ustaz Baddil InsyaAllahuddin, bahawasanya syaitan itu banyak sekali tempatnya. Sebagai mana yang disebutkan tadi ya kan. Ada pasar ada laut ah makan daripada itu kalau masa cuti-cuti ya kan jangan sampai kita tu melamun kat laut ah kalau melamun kat laut Ah, Menghayal kat laut Macam mana? Eh? Kita macam kosong lah fikiran kita dekat laut tu Pasti ada sesuatu yang akan terjadi Macam tu kan? Nah dekat bukit-bukit Lorong-lorong Lepas tu bilik air ha, Kat bilik air tu tak payah lama-lama lah Kalau kita duduk eh kan? Kalau kita nak mandi Mandilah Lepas mandi keluarlah lah macam tu Jangan lupa juga baca doa Nah dan juga asalnya dalam bukit-bukit dan lain sebagainya. Allahuakbar. Dan ini mungkin jadi nasihat bagi kita, pengingat bagi kita bahwasannya di dalam kehidupan kita itu pasti ya kan, ha, ada syaitan yang ingin mengganggu kita macam itulah. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan diri ya dengan istilahnya berzikir kepada Allah. Yang membaca A'udhu Billahi mina shayyuntuhan alrajim Bismillahi lailadu rumas minshayyuntul ardhulah fi samsah samin alim dan ayat kursi dan lain sebagainya kita amalkan setiap hari agar supaya syaitan itu ketika dekat dengan kita dia panah macam tu dia tak nak dengan kita macam contohnya jangan sampai syaitan tu nak kepada kita kalau nak kepada kita alamah susah sangat lah ha, kita kena ada benteng macam tu. Okay guys terima kasih dah tengok video ini jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel Ustadz Ustad Badli Syah Alauddin Official ya teman-teman sekalian dan jangan lupa untuk senantiasa share share share ke sosial media teman-teman sekalian sehingga ketika kita nge-share kebaikan pasti kita akan mendapatkan kebaikan itu juga. Uh. Oke okay, itu saja video kali ini terima kasih dateng ngeliat video ini sampai selesai. Saya Pemimpin Utudri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.